Halo selamat sore teman-teman semuanya apa kabar perkenalkan nama saya Marvin Sulistyo yang kali ini akan menjadi host dan moderator untuk sesi kita kali ini yakni data driven by from the roots yang nanti kita akan bersama narasumber spesial kita siap baik bukan bangsa jaga uno dan selamat datang kembali dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan New Normal, dan acara ini diselenggarakan oleh Ikra sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Nah teman-teman semua, di sini kita membuka diskusi dan juga perspektif baru selama masa yang sulit ini agar UMKM Teknologi ini bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen. Jadi kita semua bisa tidak hanya bertahan melalui pandemi, tapi kita juga bisa beradaptasi juga memulai lagi usaha-usaha, tentunya bagi UMKM dan juga bisa berhasil di masa depan. Dan cara ini uh, bekerjasama dengan platform donasi bagi rata sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Dan ini adalah cara donasi berbeda dengan menggunakan teknologi yang tepat sasaran langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar atau ketik link bagi rata.id ya bagi rata.id. Terima kasih untuk sponsor utama Glodera, Monto dan sponsor lainnya bagi rata sebagai donation partner dan Data Science Indonesia (DSI) sebagai community partner. Terima kasih juga untuk media partner Tempo.co dan Info Komputer serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Dan jangan lupa juga untuk anda semuanya untuk posting di sos. 2020, hashtag siap hadapi perubahan Dan hashtag sebar semangat dari rumah Dan sebelum kita akan mengenalkan mengenal pembicara, saya ajak juga untuk kita semua berdiskusi sama-sama untuk yang menyaksikan melalui platform apapun bisa meninggalkan pertanyaan nanti akan uh, dipilih pertanyaannya dan akan dibahas bersama dengan narasumber. ada Anda bisa uh, leave your comments ataupun uh, questions ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti dan juga follow tentunya dari Iqra. nah saya mau mengenalkan dulu pembicara kita yang ada di sini yang sangat spesial tentunya sudah ditunggu-tunggu sampai sampai hari ini ya nah kita akan langsung ajak saja di sini kita dapat kenalkan, ini beliau adalah entrepreneur dan juga founder of Oke OKOC Movement. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Bang Sandiaga Uno. Halo Bang Sandi, kita sudah bergabung saat ini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mas Marvin Sustio sudah mengundang kami. Apa kabar Bang Sandi? Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat, mengucap syukur. Alhamdulillah di work from home kali ini ya bang ya gimana ada yang berbeda nggak bang dengan suasana work from home dengan keseharian bangsa yang biasa dilakukan ya ini adalah bagian dari new normal ya Marvin jadi new normal ya beradaptasi sudah masuk ke hari ke-56 dan mm -hmm. karena, ya, ternyata makin sibuk ya makin banyak kegiatan <laughs> dan Alhamdulillah makin efisien, makin produktif karena tidak ada macet, Betul. tidak ada basa basinya tidak terlalu banyak. Kalau work from home itu meeting langsung bicara ke hal hal yang paling penting. Oke. Oh, Oke okay. <laughs> ya, okay, Ada Tadi paling sedih kalau tadi ngomong UMKM sih sebetulnya mm -hmm. ya saat yang memperhatikan antara uh, terutama di sektor sektor mm -hmm. banyak penggerak lapangan daerah ini uh, tough time for UMKM. Oke okay, Bang Sandi, ini kita akan langsung mulai sesi kali ini juga, kita ingin sama-sama mendengarkan pandangan dari Bang Sandi juga ini, tentunya kita akan sama-sama memberikan pemahaman bagi UMKM untuk bisa menjawab tantangan digital, terutama UMKM, saya juga sebenarnya selain jurnalis, saya juga pelaku usaha juga, jasa, travel yang juga ini cukup terganggu, tetapi ini dinilai kita harus memiliki bekal yang kuat Bang. Dalam segi digital juga agar kita mampu kembali bersaing pasca pandemi ini. Nah seperti apa tentunya kok pandangan dari Bang Sandi? Silahkan Pak. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19, kita secara alami teradaptasi dan terakselerasi masuk ke era industri 4.0. Di mana kita mm -hmm. harus menggunakan platform digital, kita harus embrace teknologi, kita harus mampu untuk uh, mengatasi jarak yang ada. Dan untuk UMKM yang terhubung teknologi mendapatkan berkah justru dalam musibah pandemi COVID. -19. Uh, 2000, uh, 2020 ini, bahwa mereka justru mendapatkan omset yang meningkat. Ada potensial winners, UMKM, mm -hmm. UMKM yang memasuki uh, teknologi digital uh, juga yang sudah lebih dulu mengadopsi menjadi peer winner. Tapi banyak, lebih dari 80% UMKM ini yang harus beradaptasi menggunakan kesempatan ini adalah mengakselerasi mereka untuk mengadopsi um, teknologi digital, mengadopsi new normal ini. Mm -mm. Nah. Apa kiranya yang kemudian harus menjadi modal utama dalam kemudian uh, para UMKM ini Bang? Untuk bisa kemudian tidak harus memulai dari awal lagi, tapi kita bisa sama-sama untuk oke, okay, take the baby step. UMKM um, kuncinya harus terus berkata, berinovasi, itu paling penting dalam keadaan sekarang, uh, kedua ini adalah rasa aktif, dan ketiga uh, yang tadi saya bilang, kita uh, merangkul teknologi, dan ini uang dari pemerintah juga uh, akan sangat memfasilitasi kalau ada kebijakan publik yang efektif untuk mendorong bagaimana para UMKM ini bisa beradaptasi dan juga diberikan uh, sebuah insentif semacam bukan hanya pelatihan tapi juga ada paket-paket ekonomi yang membantu UMKM untuk beradaptasi uh, dengan teknologi atau institusi paket kosong ini Uh, kita akan mampu untuk uh, membantu para uang KPI. Dan menurut saya, kuncinya adalah di data. Saya waktu di provinsi di, di, di DKI, saya melihat bahwa uh, kalau kita bisa menyampaikan satu kebijakan-kebijakan berbasis data-driven mm -hmm. teknologi ini, uh, akan sangat membantu, karena kalau kita lihat datanya balik, 60% dari ekonomi kita UMKM, jika UMKM. Dan jumlah UMKM itu mendominasi populasi dunia usaha kita, 99,9%. Nah ini yang ada 60 juta lebih UMKM yang ada di Indonesia ini bisa menjadi kekuatan kita menuju ke depan. Saya juga menjadi pengusaha dulu karena krisis. Di tahun hmm. 97-98 saya hmm. menggunakan perusahaan yang dari nol, karena saya berharga, saya, saya waktu itu berangkapan itu musibah. Tapi ternyata ada beberapa proses, beberapa krisis kami jatuh bangun-jatuh bangun, Alhamdulillah hmm. kami sekarang sudah bisa menjadi perusahaan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara di bidang investasi dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi motivasi versinya untuk UMKM uh, bisa mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Margen. Oke, Bang Sandi, tapi uh, kalau kita melihat lagi ya mengenai saat ini tantangan dari pandemi kemudian UMKM, dan juga kita kenal usaha kecil menengah dan juga mikro gitu ya. Yang kemudian jadi permasalahan dari tahun ke tahun adalah mereka ini tidak memiliki instrumen untuk kemudian langsung kepada pemerintah ketika mereka ada permasalahan mereka pun akhirnya harus suffer dan juga lainnya. Apakah pandangan itu kok menurut uh, Bang Sani juga itu masih menjadi sebuah permasalahan Bang sampai dengan saat ini? Um, UMKM sekarang selalu UMKM itu di saya mungkin sedikit curhat ya, tirikan hmm, Oke. Okay. 97-98 yang hmm. banyak mendapat paket-paket kebijakan itu adalah sektor perbankan, sektor korporasi. Pemerintah hmm, waktu yeah. itu membail out sektor uh, korporasi uh, dengan menyuntikkan dana ke sektor perbankan untuk meresukumisasi dan akhirnya merecycle aset-aset itu uh, setelah krisis 1998. Di krisis 2008-2009 juga pada saat itu sektor UMKM uh, menjadi juru selamat menjadi penyelamat ekonomi mm -hmm. kita. Nah berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, di tahun 2020 ini pandemi COVID-19 ini yang paling terharta di ronde mm -hmm. pertama dan terpukul jatuh itu adalah UMKM. Mm. Ya. Jadi ini saatnya kita semua daripada kita dan Marvin kan juga selain di media juga ada di uh, pelaku usaha, usaha kecil ya. ya. Untuk uh, and every one of us punya role and responsibility. Kita punya tugas dan tanggung jawab mm -hmm. untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan UMKM khususnya di saat sekarang dihadapi uh, begitu macam begitu banyak tantangan. Mm -hmm kita mengadvokasi agar suara-suara mereka didengar oleh pemerintah. Pak Oke, okay. okay. uh, kalau dikatakan memang kalau kita kan tadi juga berbicara juga mengenai data driven from the roots ya Bang Sandi ya, tapi apakah menurut okay. Bang Sandi dimungkinkan bahwa transisi data driven operation ini bisa dilakukan oleh para industri kecil ini sehingga bisa bertahan dengan situasi sekarang, keterbatasan sekarang? Ya, menurut saya ini balik lagi ke kemauan kita, karena kita pasti mampu, karena UMKM ini jangan pernah underestimate uh, UMKM, saya pernah sempat bertanya bahwa apakah mereka bisa mengadopsi teknologi, ternyata revolusi yang dilakukan oleh sektor transportasi online ini akhirnya menjadi super apps dan akhirnya mengempower banyak sekali UMKM-UMKM yang masuk ke dalam ekosistem uh, ekonomi digital, uh, e-commerce dan lain sebagainya itu uh, ternyata dimulai dari demografi yang menjadi uh, dominasi demografi Indonesia itu kaum milenial. Nah, UMKM yeah. kita uh, sekarang membutuhkan kebijakan publik yang efektif untuk mendorong dari segi tindakan nyata di lapangan dan juga kondisi-kondisi yang memberikan satu uh, satu kebijakan yang incentivize atau menjadi kondusif mm -hmm. kepada mereka untuk mengadopsi data driven uh, teknologi ini. Dan Indonesia kan negaranya luas sekali, Pak. Besar, yeah. areanya besar, terbesar di Asia Tenggara. Datanya juga luar biasa e, beragamnya, tapi problem kita adalah kita belum bisa mampu untuk mengolek big data ini, melakukan e, satu analisa, melakukan e, sintesa terhadap data-data ini, sehingga membantu e, proses kita untuk berinovasi. Kan kita tahu kalau data driven policy itu akhirnya bagaimana kita bisa mendiagnosa, setelah mendiagnosa kita akan mampu untuk menganalisa. Setelah menganalisa, kita bisa untuk melakukan uh, pres, uh, melakukan prediktif Kita bisa mempredik dengan data-data seperti mm -hmm. ini bagaimana uh, bisnis akan uh, mendapatkan kesempatan untuk berinovasi. Setelah prediktif kita akan masuk ke preskriptif. Jadi sehingga kebijakannya bisa mengikuti data-data yang ada di lapangan. Nah, mm -hmm. kalau kita lihat UMKM sangat dekat dengan siapa dekatnya? Pelanggan dekat dengan masyarakat, dekat dengan segala kenyataan di sekitar kita. Jadi, itu punya datanya, dan begitu mereka bisa mengadopsi digital, dan kita bisa memasifkan data-driven uh, teknologi ini dalam strategi mereka. Mereka akan tiba-tiba bertransformasi menjadi UMKM yang new normal, yang bisa beradaptasi di new normal sebelum dan setelah COVID-19. Mereka cepat sekali, vivid. Dan kalau saya lihat Indonesia kan terbesar pasar e-commerce-nya di uh, ASEAN dan kegiatan bisnis dari UMKM ini punya economic value yang luar biasa dan bisa memboost uh, competitiveness kita, bisa membus bisa mendorong secara masif uh, kemajuan daripada daya saing dalam ekonomi Indonesia. Martin. Oke, okay. Bang Sandi, kalau kita melihat juga bahwa instrumen yang paling penting juga saat ini adalah dari masyarakat atau social movement dari masyarakat. Apakah itu kemudian bisa menjadi satu faktor untuk bisa membantu, menyuarakan kepada pemerintah tentunya yang saat ini disebut-sebut juga membantu, menggawangi untuk kembali menghidupkan para UMKM yang sempat, kalau saya bilang sih mati suri saat ini ya, karena ada pandemi ini ya. Apakah itu bisa dikatakan demikian? Uh, bisa sekali masyarakat ini akan sangat bisa membantu untuk mengangkat barrier uh, to entry. Uh, barrier to entry ini uh, ada di sekat-sekat uh, yang sangat berhubungan dengan budaya dengan mungkin kultur dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, sekat-sekat ini akan hilang begitu kita mampu mendobrak dalam satu konsep agent of change satu perubahan. Mm -hmm. Dan kalau kita semua bisa menjadi agent of change, bisa menjadi agen perubahan, kita, mm -hmm. kita uh, akan mampu mengangkat sekat-sekat tersebut sehingga masyarakat bisa mengadopsi. Dan tentunya uh, kita melihat kadang-kadang ada salah langkah, ada kadang-kadang kebijakan tidak tepat sasaran, tidak tepat manfaat, mm -hmm. dan UMKM terlewatkan, nah ini saatnya masyarakat juga ikut terjun. Karena revolusi yang diajarkan oleh teknologi ini se -se seakan-akan semakin real begitu terjadinya COVID-19 ini. Bagaimana tiba-tiba, wow, kita kalau tidak <tuh> mengadopsi teknologi, kita akan punah nih. Kalau kita tidak akan berubah, kita akan punah. Kita harus lakukan adopsi, kita harus beradaptasi dan kita harus bersahabat dengan new normal ini jadi saya melihat dorongan dari masyarakat ini akan akan mampu untuk transformasi yang lebih cepat lagi ke depan Martin Oke, okay. Bang Sade kan dikenal sebagai sosok yang sangat peduli itu dia dengan perkembangan digital, apalagi kemudian digitalisasi, usaha-usaha kecil begitu ya. Bang, kemudian bagaimana cara untuk bisa memperkenalkan sampai tingkat very-very grassroots, itu kan ada orang yang juga, uh, kalau kita katakan memang tidak uh, dipungkiri, masih orang masih antipati terhadap teknologi oh saya mau usaha tradisional aja, saya mau in traditional way, padahal saat ini kita bisa bersaing lebih ketika kita menyadari pentingnya Uh, tentunya teknologi dan juga dari melalui digital, Bang Sandi Mas Marvin uh, mesti kita berterima kasih kepada bapak-bapak bangsa kita Pancasila, sila kelima mengajarkan kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan uh, seluruh rakyat Indonesia itu kalau kita bicara dunia usaha adalah kita bicara UMKM sekarang ini belum hadir keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Kenapa? Misalnya internet itu baru bisa dijangkau oleh 150 jutaan lebih rakyat Indonesia oh. dari 270. Ada digital divide. Oleh karena itu langkah pertama untuk mendemokratisasikan uh, data-driven dan mendemokratisasikan uh, peluang dari uh, Teknologi dan Digital ini adalah kita infrastruktur yang pasti dan tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia harus dihadirkan. Mm -hmm, uh, saya mengalami kesulitan berkali-kali ini karena internet saya tidak stabil. Uh, ini harusnya tidak terjadi karena saya ada di Jakarta Selatan, tapi karena 150 juta orang Indonesia semuanya numplak karena work from home, anak saya pakai untuk home learning, istri saya pakai untuk kajian majelis. Mm -hmm. Akhirnya eh, kami tidak mm. memiliki eh, kemampuan untuk mengakses. Jadi pertama syaratnya adalah kita invest besar-besaran di eh, cakupan daripada jaringan internet dan juga eh, yang menjadi enabler daripada data return. Kedua, menurut saya hmm. e, bahwa dua hal yang akan memastikan lebih gampang untuk menjangkau kantung-kantung yang selama ini belum tersentuh oleh teknologi. Menurut hmm. saya milenial, milenial ini mereka sangat cepat mengadopsi teknologi. Anak-anak muda biar digital native begitu lahir mereka dikasih gadget mereka bisa cepat untuk mengadopsi. Mereka yang bisa mengajarkan orang-orang tuanya. Uh, saya dan kakak saya mengajarkan ibu dan ayah saya yang usianya sekitar 80-an. Sekarang mereka sudah mahir uh, menggunakan Zoom, menggunakan aplikasi-aplikasi uh, piranti yang lainnya. Uh, kedua, menurut saya revolusi ini akan sangat dipermudah kalau kita fokus kepada women empowerment. Hmm, oke. Okay. Ibu-ibu itu ternyata luar biasa. Begitu mereka tahu tentang teknologi, karena mereka mm -hmm. ini spesialis multitasking. Ibu-ibu mereka masak juga, mereka juga punya usaha sampingan, menurut suami, nyiapin anaknya buat sekolah luar biasa. Nah, kalau ibu-ibu ini kita embrace, menjadi juga pilar kedua untuk mendorong bagaimana teknologi ini bisa menjangkau lebih ke... Pelosok uh, Nusantara juga ada di akar rumput, dan terakhir, menurut saya, pemain-pemain um, baru, pelaku-pelaku ekonomi uh -huh. baru juga akan cepat masuk kalau ada satu ekosistem. Jadi, pilar ketiga itu adalah pembentukan ekosistem. Nah, bagaimana ekosistem ini bisa di, uh, dibuat? Ya, tentunya kita berikan uh, ruang seluas-luasnya untuk bukan hanya memulai usaha. Melalui digital, tapi juga bagaimana mereka mengelola usaha mereka, bagaimana keuangan mereka bisa diberikan melalui digital, bagaimana mereka meningkatkan kinerja operasionalnya juga melalui digital, bagaimana juga kita pastikan bahwa ke depan bukan hanya jualan online, tapi juga inventorinya online, proses-proses lainnya juga online, fulfillmentnya juga online, sampai di ujungnya. Uh, semua proses itu menggunakan data driven dan ini juga uh, saya yakin akan menjadi sebuah game changer. Begitu kita bisa mengadopsi teknologi uh, okay. dan data driven sampai ke akar rumput, uh, Indonesia ekonominya Insya Allah akan kuat. Oke, okay. Bang Sandi ini udah ada pertanyaan datang ini Bang dari Mas Lukman di sini. Uh, bang Sandi, contoh UMKM yang di era ini dinilai berhasil transformasi ada nggak menurut Bang Sandi? Um, sudah lihat saya ada beberapa rekan-rekan yang paling uh, yang paling grassroots menurut saya contohnya namanya Pak Budi ini Pak Budi ini sosok fenomenal banget dia tadinya kulit bangunan uh, dan kalau malam dia lihat dia ingin memulai satu usaha inovasi akhirnya dia lihat apa ya yang cocok ya ternyata dia mencoba usaha susu jamu dia beri merek Susu jamu Raisa. Raisa di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Dia mm -hmm. um, ternyata begitu memulai usaha setelah hampir satu tahun lebih, terjadilah COVID-19 ini. Apa yang dia mm -hmm. biasa beli, yaitu jahe 40.000 ribu per kilogram, sekarang naik menjadi 80.000 ribu per kilogram, karena semua orang mau meningkatkan imunitasnya dengan mengkonsumsi jahe. Nah, sekarang dia uh, harus uh, dalam dilema menaikkan harganya atau tidak. Nah, tapi karena dia mengadopsi, dia ikut dalam platform uh, online GoFood dan juga uh -huh. dia mengikuti uh, beberapa pelatihan, akhirnya dia sekarang omsetnya di saat pandemi COVID-19 ini malah naik tiga kali lipat. Jadi penggunaan Alhamdulillah. aplikasi teknologi ini uh, meningkatkan dia dan ternyata dia tidak perlu menaikkan harga uh, dan dia mendapatkan justru keuntungan melalui aplikasi teknologi. Kalau kita lihat uh, berikutnya yang lebih uh, sedikit lebih canggih adalah beberapa usaha-usaha sekarang yang juga mulai menggunakan uh, inventory management melalui... Uh, jaringan uh, teknologi. Uh, mereka melakukan pemasaran, mungkin sangat simple, melalui Instagram, mm -hmm. tapi ternyata uh, mereka memiliki data analytics tentang berapa order per hari. Sehingga biasanya mereka membuat uh, 100 kotak per hari, tapi karena dia sudah bisa mengelola datanya, dia ternyata hanya perlu membuat 80 kotak per hari dan itu habis, hmm. sehingga dia tidak punya wastage. Jadi dia uh, menggunakan data, selama satu bulan dianalisa betul uh, puncak ordernya, di mana ordernya turun juga, akhirnya dia lebih memiliki efisiensi operasinya dengan memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan itu hanya 80 kotak. Jadi 20 kotak itu atau 20% dia bisa efisiensikan. Itu adalah penggunaan daripada data driven sangat berdampak, sangat impactful. Mm -hmm. Dan kalau kita ikut mencatat di sini bahwa kita bisa harus uh, mampu untuk membuka wawasan kita, lihat target kita apa dulu. Target kita adalah tentunya okay. usaha kita maju. Usaha kita maju harusnya penerimaan naik. Pada saat penerimaan stagnan karena covid 19, kita harus menurunkan cost. Sehingga kita bisa masih mendapatkan margin ini, margin delta yang harus kita dapat untuk uh, bisa terus menyehatkan usaha kita. Nah, penerapan teknologi dan bagaimana teknologi ini secara komplit bisa diedukasikan dengan bantuan high tech. High touch, saya yakin uh, ini merupakan satu fenomena untuk uh, kita ke depan meningkatkan. Bukan hanya kinerja penjualan, tapi juga kinerja operasi dengan menurunkan biaya uh, dan efisiensi bagi para UMKM. Terima kasih, Marvin. Oke, okay. Bang Sari ada pertanyaan juga. Ini langsung masuk ke WhatsApp saya kebetulan. Uh, nama teman saya namanya Dian, dia dari Ciledug, dia mengatakan bahwa usaha dia terganggu saat ini dan terancam untuk ditutup Dia mengatakan dia takut untuk memulai lagi usaha dengan melihat adanya pandemi ini Kapan kiranya waktu yang tepat untuk bisa memulai usaha dalam segi tata boga? Apakah itu selesai pandemi ini atau kita harus memperkuat dalam segi data driven dulu? Gitu Bang Pertama saat krisis ini, uh, kita harus memiliki tiga pedoman. Mm -hmm. Pertama, cash is king. Oleh karena mm -hmm. itu, walaupun pahit, uh, walaupun berat, walaupun itu opsi terakhir, saya uh, cenderung ingin mendorong para UMKM untuk jangan dulu menutup usahanya. Tapi, mm. mengelola keuangannya secara ketat melalui, kan ini ada pembatasan sosial berskala besar, kita juga ya. melakukan pembatasan pengeluaran secara besar. Hmm. Jadi PPBB, pembatasan pengeluaran berskala besar. Sehingga okay. kita bisa meminimalisasi pengeluaran kita dan memaksimalisasi posisi dana tunai yang kita kelola. Jadi tunda kewajiban-kewajiban dulu kita utamakan yang betul-betul urgent reschedule atau jadwalkan ulang uh, hutang kita, tunda juga kewajiban dan komitmen kita secara transparan kita minta keringanan-keringanan, perbankan, dari pemerintah dan lain sebagainya. Setelah itu dari duit yang masih bisa kita cash yang masih kita selamatkan, kita bertahan. Bertahannya itu dengan apa? Dian, adapt to new normal, adapt to new reality. Apa new reality, kalau Tata Boga selama masyarakat dan umat manusia itu punya mulut dan perut, pasti bisnis Tata Boga itu akan uh, menjadi uh, pilihan utama dan mm -hmm. kita melakukan pivot kalau misalnya tadinya hanya catering buat acara, catering buat kantoran, ini bisa diarahkan catering untuk perumahan karena makin banyak yang bergerak di makanan cepat saji sekarang meningkat. Nah, ini juga merupakan bagian daripada pivot. Dan ketiga, menurut saya adalah survive through ecosystem. Bangun jejaring-jejaring. Mm -hmm. Bangun uh, satu silaturahim yang luas mm -hmm. melalui Zoom, sangat mudah sekarang melalui webinar, melalui YouTube kita ikut memasarkan produk-produk uh, kita dengan membangun jejaring. Uh, dan kapan memulainya harusnya sekarang. Jangan tunggu, hmm. never waste a very good crisis, setiap ada krisis, hmm. masih ada peluangnya. Setiap ada danger, ada opportunity. Menurut saya, hmm. kita harus mulai merencanakannya sekarang, karena tidak ada pengusaha yang sukses tanpa merencanakan. Jadi selamat untuk Dian, semoga sukses usahanya. Oke, okay. Bang Sandy kalau saya boleh follow up, sacrifice yang harus dilakukan untuk perusahaan saat ini apa sih? Eh uh, dan katakan memang kita harus membatasi pengeluaran dalam skala besar ya. Jadi pengeluaran pembatasan pengeluaran kayak Bang Sandy tadi bilang itu ya. Kita harus membatasi pengeluaran dalam artian kita efisiensi. Tapi satu sisi kita juga harus dihadapkan dengan realita ancaman PHK itu kepada pekerja itu masih membayangi kita semua. Bagaimana Bang Sandy melihatnya? Saya ingin Ya Alhamdulillah, uh, usaha saya yang sekarang Alhamdulillah sudah uh, mempekerjakan sekitar 30.000 karyawan per hari ini kami uh, masih bertahan untuk tidak mempehatakan. Tapi banyak lagi usaha-usaha yang jauh lebih uh, mungkin skala menengah atau skala kecil yang harus mulai merumahkan malah ada yang mempehatakan. Mm -hmm. Saya ingin memberikan satu motivasi, dorongan, bahwa PHK itu mestinya harus menjadi opsi terakhir. Menyelamatkan usaha itu adalah menyelamatkan manusia. Karena di balik usaha kita banyak manusia-manusia yang bergantung. Jadi kalau bisa menjadi opsi yang pertama adalah PPBB, Pembatasan pengeluaran Berskala Besar. Opsi yang kedua, bicara sama karyawan yang ada di kelas menengah-menengah ke atas. Yuk kita berbagi secara empati, kita kurangi dulu kompensasi kita, kita berikan fasilitasi kepada para karyawan yang ada di uh, strata ekonomi terbawah, karena mereka yang paling terdampak. Mungkin kita masih punya tabungan 2-3 bulan, mereka tabungannya sudah tidak ada. Untuk makanan besok saja mungkin mereka sudah sangat awal. Nah, ini uh, adalah satu imbauan kepada seluruh uh, UMKM. Nah, untuk yang sudah kebetulan ter-PHK, saya ingin uh, mengajak masyarakat kita untuk saling bergotong-royong. Memang, pemerintah punya program-program bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan untuk pengangguran yang baru saja kehilangan pekerjaan. Ya. Tapi, saya yakin, saya yakin-yakinnya program-program pemerintah itu tidak akan mencukupi uh, kebutuhan yang ada dan kemungkinan datanya juga tidak akurat karena pemerintah juga datanya suka kadang-kadang tidak sinkron. Nah, oleh karena itu saya mendukung uh, kegiatan para relawan-relawan baik di dunia usaha maupun juga relawan-relawan di tengah kelompok masyarakat, lintas komunitas untuk peduli dengan sesama. Mari lihat kiri dan kanan kita pastikan tidak ada tetangga kita, saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Kita harus saling bergotong-royong. Karena gotong-royong itu kunci uh, agar bangsa ini bisa keluar dari krisis COVID-19 ini. Oke, okay. bang Sanji belajar dari pengalaman pandemi ini yang mungkin dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa recovery ini bisa dalam artian 6 bulan ke depan. Atau mungkin bahkan ya, Uh, Pemungkinan terjeleknya sampai awal 2021 bisa kemudian berlanjut untuk masa recovery, recovery dalam artian uh, untuk industri UMKM pun juga belum 100% bisa berjalan seperti normal seperti sebelumnya. Nah belajar dari pengalaman maka selain memiliki modal dari yang bangsa dikatakan harus memegang namanya uang atau cash itu penting untuk mereka. Maka apa yang kemudian patut menjadi pelajaran bersama, modal apa yang harus dimiliki oleh para UMKM ini jikalau terjadi uh, situasi serupa seperti ini, agar bisa memiliki fondasi yang kuat? Pertama, bahwa kita harus melihat tren. Uh, bahwa model bisnis yang depan UMKM itu tidak lagi bisa seperti Model bisnis yang sebelum COVID-19 ini mm -hmm. UMKM harus beradaptasi karena COVID-19 dampaknya mungkin 2 sampai lima tahun ke depan masih ada social distancing, physical distancing UMKM harus beradaptasi. Jadi kalau kita memiliki modal utama yaitu modal yang sangat fleksibel, modal bisa beradaptasi ini akan memastikan kita siap terhadap goncangan-goncangan atau turbulensi di masa datang. Mm -hmm. Kedua, yang saya bilang tadi, kita dalam mengembangkan usaha itu kadang-kadang eh, tidak memiliki cadangan yang cukup, kadang-kadang kita tidak memiliki pengelolaan keuangan yang profesional saatnya sekarang mm -hmm tolalah keuangan kita dengan profesional dan siapkan cadangan seandainya terjadi lagi turbulensi paling tidak kita punya waktu bernapas satu sampai tiga bulan. Yang ini banyak UMKM yang hitungannya minggu, mereka harus tutup begitu tidak mendapatkan uh, pemasukan. Mm -hmm. Dan ketiga menurut saya adalah bangun network, karena dengan network kita mampu untuk bertahan di tengah-tengah krisis. Network ini kalau kita lengkapi dengan fitur-fitur tadi, data analytics, kita lengkapi dengan fitur teknologi dan digital, kita saling tersambung. Akhirnya untuk UMKM akan terbuka lah begitu banyak dan begitu banyak peluang-peluang untuk menggunakan uh, setiap menghadapi kesulitan itu justru waktu kita untuk memperbaiki diri kita. Ada hikmah dan ada makna, sehingga network tersebutlah yang akan mampu menguatkan kita. Dikala suka maupun dikala duka, dikala ekonominya lagi baik sekali ataupun lagi terburuk. Marvin. Mm, I see. Baik Bang Sandi, ini uh, memang dari obrolan kita dan juga masukan tentunya dari sang pro, ini ya, Bang Sandi ini semoga memang benar-benar bisa, memberikan satu angin segar, bisa memberikan fondasi juga untuk para pelaku UMKM dan juga teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang struggling juga ya Bang ya, adanya pandemi ini, terus kemudian kapan kita harus memulai lagi untuk out of this survival mood saat ini, tapi yang pasti ini akan menjadi sebuah mode yang sangat berguna sekali, terima kasih Bang Sandi, Bang Seriga Uno, untuk waktunya kali ini dalam pembicaraan kali ini ngobrol-ngobrolnya Stay safe and healthy Bang Sandi, stay social distancing but digitally connecting Nah kita foto bersama dulu yuk, kita tahan pose 3 detik, oke? Okay? Sip, kita pose dulu Satu, dua, tiga Oke okay. Terima kasih. Terima kasih Bang Sandi Future for Fest 2020. Teman-teman semua tanggal 8 sampai 9 Mei 2020 diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset dan policy. Ikuti sesi Ikra Connect atau buka website igra.com untuk tahu tentang program-program program lain, siapa ada perubahan, sebar semangat dari rumah. Saya Mafe Swesty undur diri. Terima kasih jangan kemana-mana masih ada sesi selanjutnya. Terima kasih. Thank you Marvin, thank you